Awal kedatangan Lisandro Martinez di Manchester United sudah ramai gosip mengenai tinggi badan yang terlalu pendek untuk pemain Premier League yang sangat keras. Lisandro membuktikan diri dengan performa apik di lapangan dan menunjukkan mentalitas juara. Bahkan disebut sebagai pemain bertahan terbaik Red Devil di awal musim ini. Lisandro berduet dengan Rafael Farane di jantung pertahanan MU dan membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan ukuran tubuhnya. Saya percaya kepada diri saya sendiri. Saya yakin dengan kemampuan saya. Saya selalu bekerja keras setiap hari. Pada akhirnya, kerja itulah yang akan membuahkan hasil," ucap Lisandro. "Adalah hal besar untuk Lisandro dengan adanya kesempatan bermain untuk Manchester United, karena MU merupakan salah satu klub terbesar di dunia. Sejujurnya, adalah mimpi yang jadi kenyataan bagi saya bermain di klub sebesar MU," kata Lisandro. Khususnya bermain di Premier League yang menurut saya adalah salah satu liga terbaik di dunia.